Kurang nih, Bos. Kurang pecit. Semangat, Bos! Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Kurang nih, nih, Om. Cek, kurang ini, Gila. Orang gila. Orang peti Mama orang Orang oh, gurak gurak, Lo chat. Me way way. Mama nak. kue. Kue. tadi eh, habis mengangkat bubu naga bosku cuman hasilnya ya nggak begitu banyak sih ya, tapi ya lumayan lah nah ini hasilnya mau dibakar buat lauk bosku pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai ini lagi persiapan untuk membakar hasil Bubu naga tadi bosku hasilnya udang pitingnya nggak ada udang semua bos cuman udangnya nggak e, banyak seperti waktu pertama kali mengangkat bubunaga bosku tapi ya bersyukurlah bisa dapat hasil walaupun nggak begitu banyak oke bosku kita mau membuat api buat bakar udang sampai sampai udang Iya, udang, udang pecin. Bersama Dedek Akilah dan Sri Glotak yang punya channel Sri Glotak. Eh, jangan lupa Bosku uh, selain lihat uh, channel saya Fajar Juber, lihat juga channel uh, istri saya namanya channelnya Sri Glotak temanya sama bosku cuman Sri Glotak uh, di kampung-kampung bosku realita kampung lah. kalau saya ya uh, kesannya di uh, tambak atau di alam petualang lah Nanti bosku uh, lihat channel istri saya namanya Sri Glotak dukung terus bosku agar saya Pajar tuber dan istri saya Sri Krodak tetap eksis, tetap memberikan hiburan-hiburan eh, atau video-video buat eh, bosku semuanya. Baik. Udah mateng bosku, banyak udang cepet. Beda dengan ikan bosku. Nasinya neng, Bos? udangnya gue. Udang sama eh, kecap, sambal tomat, dan bawang merah punya bumbunya seperti sate kambing, Bosku. kurang Bos. Udang pecit, mangan Bos. Chili-klapper, saya Pak untuk untuk Ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, sih ya ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, bos ambil apus empat blok hasil tanggapannya bos dibakar sih udah di sini di kampung mah Bosku, kita akhiri sampai di sini. Bosku, nasinya soalnya sudah habis, udangnya tinggal dua, terlagi Kita selesai makan, lalu pulang. Bosku, oh, oke, okay, jangan lupa. Bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai. Belum pulang, papai dulu, bosku mau disentok, sisa udangnya bos yang mau dibawa pulang. tadi udang yang besar besar kita bakar bos bertau. nah ini sisanya udang kecil kecil sama kepiting batuk. sampai tong. Sampun